oke okay, shalom dan selamat pagi teman-teman kembali lagi dengan saya tentunya masih di channel Deho. oke okay, kali ini edisi hari minggu kita santai sambil sambil mancing teman-teman jadi spot ini itu sudah lama sudah sekitar 4 bulanan saya tidak ke sini dan hari ini saya mau mencoba keberuntungan lagi oke okay, teman-teman Sambil menyiarkan video ini jangan lupa like dan subscribe teman-teman. Semoga kita beruntung ya, oke? Okay. Saya pakai umpannya lumut teman-teman. Next bro Minta doa saja masih ada, masih ada babonnya di sini guys. Targetnya ikan nila saja Oke, okay, lempar. Bang, lempar kita bom pakai lumut sedikit biar ikannya pada ngumpul ah ternyata udah berapa menit ini belum ada yang nyamber umpan lumut saya ayo kita sabar saja kita coba lagi siapa tahu ada rezeki kita ya, tunggu sampai mereka makan Oke teman sudah ada yang mau oh, makan umpan <tuh> Eh masih malu-malu guys Strike uh, Mantap guys kecil uh. teman-teman Dua jarian guys Oke teman-teman Oke teman-teman Tadi kita sudah gagal di spot pertama Kita sudah pindah di sungai Dan ini spot kedua teman-teman Kita sudah berhasil dapat Kita dapat satu ekor Itu dia ikannya bro Oke bro Kayaknya babon ini, guys. Babon, guys. Oke, bro. Kita angkat, bro. Wih. Mantap, guys. Mantap, mantap, mantap, mantap. Wah. Ini dia, bro. Kita udah dapet satu babon, guys. gini sih lumayan guys. Lumayan, Bro. Lima jarian, guys. Oke, teman-teman. eh Bukan babon sih ini, guys, tapi ini nilainya jenis laki-laki mungkin karena ekornya merah nih. Merah ya. Ya biasa kalau nilai perempuan itu nda merah begini deh oke okay, teman-teman kita lanjut lagi Let's try guys Woy, lumayan guys Wah, mantap Ay, asik oke okay? lumayan bro ini dia ikannya teman-teman oke okay? lumayan lah 4 jarian guys Oke bro, lanjut. Oke teman-teman, jangan lupa di like dan subscribe nya teman-teman. Sikat, Sikat. strike lagi guys, Strik. Strik, strike, strike, strike, strike. Huuuh, bro, tiga jarian teman-teman. Teman-teman, nih ikannya tiga jarian nila oke okay, mantap bro lanjut strike lagi guys kecil kan? lumayan lah bro lumayan guys tiga jarian bro oke okay, bungkus bro oke okay, goroi Strike lagi, bro! Mantap, mantap, mantap! Ah, tiga jarian bro, Ih, bro lanjut! Mantap, eh, strike lagi, bro! Eh, eh, eh, itu dia bro Oke bro Lanjut bro Aduh nggak kena ya Aduh Lambat bro Oke teman-teman Kita sekarang sudah di spot yang ketiga, bro. Spot pertama, spot kedua tadi, dan ini udah spot yang ketiga. Mudah-mudahan di spot ketiga ini kita amis juga, ya, bro. Strike juga, bro. Aduh, kok begini-gini, ikannya teman. Hmm. Aduh, ngeri kalau gini, mah. Rilis aja bro Aduh Kecil-kecil guys uh, Paya nih spotnya nih Aduh uh, Oke okay, teman-teman Ini dia spotnya uh. Spotnya lumayan bagus sih Oke teman-teman Kali ini saya memutuskan untuk pulang teman. Ini spot ketiga Ikannya kecil-kecil Jadi kita pulang saja bro Lagian juga sudah capek Oke bro Jangan lupa like dan subscribe Nanti kapan-kapan kita mancing lagi Shalom Selamat sore guys Oke teman-teman Ini dia hasil kita hari ini Baburnya cuma ada satu ya tadi Aduh. Itu bro Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman semua Bye